ternyata mudah kan save status WA tanpa meminta orangnya ah cek WA dululah cek status Oh ini ada Tuh, siapa pesan ini Kim aku minta videonya ini dong Status buah bagus banget sih Status buah bagus banget Minta dong Kirim dong Hey, kirim ini Aku minta Ih, lucu Minta dong eh hey Allah padahal cara itu udah lama banget Aku sih tutorialnya biar kalian gak menyaminta terus biar kalian bisa dulu sendiri tapi tentunya kalian bisa bilang dulu ke orangnya aku mau repost ya boleh ya aku repost Ih. aku iji repost ya begitu nih apa sih tutorialnya abis Halo teman-teman, kali ini aku akan bagikan tutorial tentang tool status dari WA status kalian jadi kalian gak, gak perlu minta-minta gak perlu ngomong dulu ke orangnya langsung kalian download aja gimana caranya, kita pakai aplikasi tentunya kita harus buka playstore dulu lalu kalian ketik WA status ya kita cari yang paling bagus ratingnya 4.8 kita pakai yang ini aja. Kita cek seperti biasa, komentar-komentar para pemakainya gimana. Tuh, banyak yang bagus sih. Komentarnya banyak yang bagus, jadi rekomendasi banget pakai ini. Rekomendasi banget pakai aplikasi ini. Kita langsung install seperti biasa, kita tunggu bagaimana caranya guys nah setelah kalian download kalian bisa buka aplikasinya ketik izinkan Nah ini itu Dari status-status teman-teman kalian Yang ada di kontak Jadi kalian tinggal pilih yang mana Udah dikelompokkan juga Ada gambar, ada video Ada yang status disimpan Jadi kalian bisa lihat di sini. Coba kita klik ini ya Kita langsung klik save Nah kita udah Download tuh gambar ini atau kita mau share juga bisa Kita share ke WA atau apapun itu yang kalian mau Bila sudah selesai kita cek Kival disimpan ini Nah ini bisa kalian share lagi ke teman-teman kalian Atau kalian bisa lihat ke galeri kalian Di album, Duh kan udah masuk initatif Itu yang kita turut tadi Oke, okay, kamu buatkan Jadi kalian nggak perlu izin-izin dulu ke teman kalian, kelamaan kan? Atau mungkin teman-teman kalian pelit, ya? Adalah teman-teman kalian yang pelit bagi-bagi status, statusnya buat sendiri-sendiri. Sendiri. Jadi kita nggak perlu tanya-tanya lagi. Oke, okay? semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next tutorial. Tentunya di channel Ahmad Fr. Ternyata mudah kan? So, kalian bisa ditiru Cara di Cara save WA tanpa kalian izin ke orangnya Terima kasih telah klik video ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya Oke okay.